Kita bakalan live lagi di Tiktok Langsung join, jangan lupa Ini ikutan ga sih? <guluh> gak teman bajunya dong Singgah Singgahnya di mana? Hmm eh, Singgahnya di mana? Gue Gede Itu Begitulah dunianya klak menerima informasi. Gelar informasi itu mentah-mentah gitu. -mentah Masuk. Oke, okay, sekarang by the way, enak kan di atas. atas, atas. <sustos> Wah, jebat kamu. Bilang aja wangi. <l> Tah <spirituality> uh, kamu. Apa <tuk -tuk> pakai parfum dari ini ya? Aurora ya? Berapa sih harganya Aurora? Kamu pakai yang Dark Night. Huh? berapa sih Aurora? Ya? Aurora harganya? Ini harganya 2 dapat bonus satu yang kecil. Oh. Ngebuar. Gak apa-apa Ini kita punya Aurora, ini parfum Parfum yang mana sepaket, ini murah banget Dari sekitar Rp200.000an Sekarang kita tawarkan cuma Rp49.000 Makanya langsung dimasukin keranjang Langsung di payment ya, ibu-ibu ya Ini murah banget, Rp50.000 doang Udah bisa cawangi sepanjang hari Yang pasti bikin suami yang makin sem Ini juga ada ini, ada lip serum ya ini lip serum, nih. Guna untuk apa, sayang? Coba, kan ini buat bibir ya, ya, Aku udah pake nanti dipakeinnya sendal. <laughs> kamu se-uzenega. Ya? <laughs> ini dia, nggak boleh. Ini istri, ya? Gak dia, Bibirnya, gue nemuin Bagus. Ayo, ayo aku cobain kolagen tadi. Oh kolagen okay. lagi, eh, pakai okay. air es kali ya. Yes. Oke, okay. okay. Bedin Din Nah itu tuh, tuh cakapan lihat, lihat dong, lihat dong, lihat dong, saya. Testimoni ini testimoni langsung ibu-ibu tuh. Ini berapa sih yang sih? Lipson lagi. Rp20.000 kalau beli tiga sekarang khusus di pasnya Leswar cuman 180.000. Ini tiga, Ibu ambil tiga 180.000. Yang mana kalau Ibu cuma beli satu 110.000. Tuh kan hemat berapa tuh? 110.000 kan. Stok di rumah. Jadi tuh, lihat ya tuh, biar jadi cantik seperti isi saya tuh. Nah. Ah, ah, ah. ah nah guys jauh dari sempurna ya Kita ada mito ciba, kita tawarkan mito ciba juga. Yeah. Uh, ini nggak bisa sih. Mana bisa pakai akun sendiri? Bisa emang pakai akun. Kenapa gitu? Akunnya? Akun diri enggak. Akun diri ini. Ini pertemu ya? Iya, diri mau beli ini. Guys, pasti langsung beli guys. Mito ciba. Pasti langsung beli mito ciba nih. Langsung real, real ini. Real langsung. Pasti beli mito ciba. Mito ciba ini untuk. Bikin jus ya, ya bener ya bikin jus. buat ngeblend ini bahan bahan dapur. Sambur. Oh ya kan kan urusan dapur, aku nggak ngerti kalau urusan dapur. Iya meter ya, jubah dulu untuk. Udah ada. Udah, udah. Oh. Tapi ini mau mau aku mau beli lagi. Oh kamu Karena murah ya. Murah. <laughs> <Aku selalu laughs> ini jadi. Enam ratus dua puluh ribu. Diskon pelanggan pertama tuh, tuh pelanggan pertama langsung saya. Hmm. Tambah ke troli saya. Tuh. Tuh oh. blender ya. Super cuma puluh oh. ribu loh Banyak, Banyak, 635 Eh berapa Udah Oh iya 624 635 Terus? Udah Saya minta pilih. Gimana standar Bubble okay. wrap Terus, apa? nggak ada bubble wrap